Ada foto mobil di balik layar wasabat ya masya Allah sudah enggak sabar kata kakak Bilar terlihat BMW yang tentunya milik Rizky Bilar wow mudah-mudahan selalu bahagia selalu berkah dan beroka pokoknya untuk rezeki ini laki sayangan kita. Unggahan tersebut pun direpost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Apakah itu si Utok?" katanya tuh. Lihat di kolom komentar, Pak sahabat ya. Di sini ada komentar dari akun holib05_ underscore mengatakan Bukan Min, BMW kedua itu yang di konten Alban. Si Uto dibawa Kak Nova kayaknya ingat kursinya soalnya katanya tuh apapun itu. Tentu ini adalah suatu kebanggaan, the Sultan bintang Roni persahabat ya, masya Allah luar biasa, tabarakallah. Semudah mudahan selalu bahagia untuk idola kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya kita lihat di sini kita mendapatkan cedokan vitamin juga nih. Tidak lesti kakak Bilal dan tim ya, masya Allah. Terlihat juga di situ, raut wajah Dede Lesti sangat lelah sekali, ya. Mudah-mudahan selalu sehat, pasti capek banget di perjalanan yang sangat jauh. Tentu, mudah-mudahan berkah dan barokah pokoknya untuk idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, bersahabat kita lihat di sini ada momen terkiut, ya. Wow, <laughs> walaupun tentunya lewat iklan atau endorse, ini luar biasa. Iklan terkiut masa kini, bersahabat ya. Suami istri, mudah-mudahan selalu bahagia, dan kita lihat juga bersahabat di ya, postingan ini. Kakak Biller mengatakan, istri tercantik, katanya tuh, masya Allah, makin bangga dan makin bahagia kepada idola kita. Dipost kembali oleh akun sendal putih underscore bilang ada kalimat caption juga yang dituliskan iklannya bikin gigitin guling saking kiutnya terus apakah harus ganti skincare ini <laughs> masya allah luar biasa persahabat ya dan kita lihat di sini banyak sekali tanggapan dan komentar juga dari para fans Yakni dari akun neng Anuskornia 24 ada jasa gantung diri gak sih? Atau di kolong meja aja tapi katanya tuh <gifat> Saking melihat kekiutan yang sangat luar biasa persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun MailaniWani88 mengatakan Kekiutan jalur endorse bisa-bisanya nonton iklan sampai habis Katanya tuh Masya Allah Luar biasa idola kita ini Selalu bikin bahagia, bikin happy Pakainya persahabat ya untuk kita semua Berikutnya juga kita lihat persahabat ya Wow Masya Allah luar biasa selalu dipandang nih Istri tercinta oleh kakak Bilar Dengan senyuman yang sangat membahagiakan persahabatnya. Vitamin Jalur Endros pun jadi nih luar biasa Mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu diberikan kebahagiaan dan untuk selanjutnya juga bersahabat, jadi ya, sini ada postingan ini spesial banget untuk kita semua di channel YouTube-nya Kakak Bilar yang baru di -up, Ya, kolaborasi bersama Rans. Ini terlihat Dedek Lesti langsung akrab banget ya dengan Mamah Gigi, padahal Dedek Elasti baru pertama kali bertemu dengan... Mama gigi nih para sahabat ya luar biasa Masya Allah Leslar dan Rans mudah-mudahan selalu berkah barokah dan selalu jaya sukses Kita selalu mendoakan yang terbaik para sahabat, ya diunggah kembali oleh akun virus.leslar Ada kalimat kansan juga yang dituliskan ah, Masya Allah Leslar Rans sehat-sehat selalu orang-orang baik Semoga silaturahminya selalu terjaga dengan baik ya amin Semoga Dedek cepat ketularan hamil juga Amin Amin kan doa baik pokoknya persahabat ya Mudah-mudahan tentunya Dedek LASI secepatnya Bisa tentunya mendapatkan Leslar Junior Itulah yang paling kita tunggu-tunggu persahabat ya Mempunyai keperluan online <guluh> Luar biasa Selalu doakan yang terbaik untuk idola kita dan selanjutnya juga di sini ada kabar terbaru nih vitamin bahagia yang kita dapatkan. Baru saja kakak bilar mengunggah sebuah postingan di IG-nya ya. Wow, lagi pakai kupluk nih. Terlihat sangat keren dan maco banget. Ya mana disambung lagi, terus mukanya flat, kata kakak bilar. At lintar 523 tuh nama lintar di tanknya tuh ya. Masya Allah, pakai kupluk aja terlihat sangat manis dan keren. Mudah-mudahan selalu bisa menjadi imam yang baik Untuk Dede Lesti Amin Anda akan selalu bersahabat Ya tetap Stay tune Mudah-mudahan Ada kejutan vitamin bahagia malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh